Halo, guys! Lagi ngapain, guys? Mau warnai mainan? Wah, wow, berwarna apa hijau? Wah, wow, kalau udah ditaruh ya taruh situ dong. Warnanya mana? Lihat Oh. Wow, yang rata dong, warnainnya yang warna yang rata warnainya apa mainan apa itu pesawat udah belum ya selanjutnya itu selanjutnya mana itu apa hulek. hulek huleknya warnain apa hijau oh warnain semua ya Warna ini pakai apa itu? Sikat ya? Hmm. Sikatnya diwarnain ya Mana lihat Oh iya ya Yang banyak mainannya banyak sekali ya, ya. ada apa aja mainannya tidak, tidak